at <laughs> the Okay okay okay, okay. Dan di sangkata lah atas akan ku kau akan kuku jangkir, diam -diam Haleluya, ku tunggu, kau mau ku cintai, yang dia yang indah sanggup memujimu ku cintai. Aku tahu selamanya. akan ku akan ku Mau mahu